Ketika Nabi Sallallahu Alaihi mudah Wasallam Saya pernah lihat gambar Bang Haji di majalah zaman dulu dengan hmm. almarhum KH As'ad Samsul Arifin. Oh, okay. Singanya yeah. Ahlu sunnah wal jamaah. Yeah, yeah. Orang yang luar biasa, murid Mbah Khalil, murid Mbah Hasim As'ari, dan banyak ulama lain. Apa yang latar Bang Haji dekat soan-soan ke ulama ini? Masya Allah, saya cinta ulama, saya cinta ulama, enggak tau kenapa. Saya masuk sama antum, cinta bukan? antum. antum antum, benar. <laughs> saya cinta sama ulama, kenapa? Al-ulama, warufatul anbiya. Ya. Hmm. Ketika Nabi SAW, mudah gak ada. Mungkin saya agak canggih ini orang. Hmm. Jadi perjuangan Nabi kan dil dilanjutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita melihat ulama merasa merasa saat itu bagaimana Rasulullah berdakwah kali ini kita lihat ulama berdakwah itu itu seakan-akan merasa bahwa ya merasa melihat Rasulullah gitu. memperjuangkan bagaimana menegakkan amar ma'aruf nahi munkar. Sementara kita tidak ada zaman Nabi, ya. kita ada di zaman Jauh sekali dari Rasulullah. Dan para sahabat, ketika kita lihat sosok ulama yang melanjutkan perjuangan Nabi, muncullah mahabbah itu saat masya Allah masalah. seperti itu.